Oke okay guys, balik lagi ya guys, Saya sama aku Mas Arir. jadi di video kali ini Aku akan main free fire lagi Wow, ada polisi cuok Tarno polsek <laughs> Aduh, awas ketangkap <laughs> Oke okay, guys, ya. nah, di sini aku mencoba menjawab pertanyaan eh maksudnya menjawab tantangan-tantangan dari kalian yang ada bilang tuh coba pakai quest Bang. Pakai katana, pakai M500. Nah, aku coba ya, ya kan? Apa satu-satu aja gitu. <tuh> Mana yang dapat duluan lah ya. Agak-agak <tuh> gimana gitu kan? Berapa orang nih? Solo. Woi. Solo kau? Udahlah selesai lu nih. Uhuh. Ada senjata. Iya. Yeah. kabur-kabur-kabur-kabur. Balik, ngapain kabur? Nah. Eh, enggak ada ini ya. M500 atau apa gitu enggak ada kah? guys, kumaha ieu teh guys? Um, ini, ini. orang nih halo eh langsung mati gimana nah. singkalem guys singkalem pakai sepas cow, lebih enak cok biar bisa pepeng-pepeng guys. masa? Eh, mana? Di bawah. Oke. Oh, Macan. Hmm. ini ngapain ini? Balik. Enak alik cow. Lurus aim ya. Pakai ini lurus aim ya. Hei hei hei hei hei. Balik. Ngapain? Eh, Macam macam Salah orang lu bang. BTW kita di bot ya Sombong amat. Pakai senjata ini aja kali. Wah ini dia guys yang dicari-cari guys. Oke okay. Saatnya kita caps Gak diambil ya, sama bot -bot nih sama bot-bot nih Gak cumanan Ah gak ada lagi guys Let's go Mayun Dapet lima. Ada lagi kah Saatnya Ini senjata udah ada satu nih ya kan Cari M500 Mudah-mudahan dapat Ambil aja ini ya. Butuh juga nih kalau lagi war. Untung banget. Ini. Ah, ini, ini, ini. Gapain, gak pain gak, <laughs> Ada-ada ya. Numpang <laughs> lewat. Ah. <tabuk> Mana? Ya, yeah. pak. Pak, ah? Kemana ya? <tabuk> I'm unstoppable. ah cari lagi mana lagi ini orang beli beli dulu ah. aduh ada Aceh macam mana nih, ada Aceh loh aduh aku udah tes tiga beli, tes tiga lagi astaga <tuk> salah beli ya gue. nah nih, ngapain nih eh, perasaan ini nih pikir juga orang tadi, oi balik sekali ah aku pakai sepas saja ya guys lebih enak timang SG2 tuh penya dikit banget kok mendua guys ah gak ada lagi aduh mana lagi nih mencarinya sulit hai hey, Masak buat semua, enggak ada player kah? Kamu nanya, astaga! Air playernya di mana nih? mau oh, tes nih. Mana nih, Dok? Pak? Eh, kok temen? Ah, kota-kota koyak lah. Ya. Enam pak. Ah, hmm, pecah kepala, oh, pecah kalau enggak ada aku mah buat anjing-anjing. ingat lagi ya? Hai, banget nih Buat semua anjir di sini aja, aku udah dapat delapan loh. macam mana ini? Eh, hey, keluar! Hey. Mana nih aku bingung bingung aku kemana ya kita coba hidup-hidupnya ya ah, ke atas aja gak ya aduh mak di belakang sana hidup, -hidup ya kurang kerjaan anjir gak nah, jelas gak nah, jelas ya guys ya <laughs> apa pula Wah, ini kita naik kereta lah. Ya, ya? Aduh Naik kereta Angkat sikit Tampak uh. ah. ya. kali eh, Aku tabret lah kau nih ini lah kau gak percaya Pinggir Pinggir weh Tepak Turun turun Masa mana turun ya Eh eh Eh ketak Tepak Ei hey, tepak apa pula? Killing ah, ah. si lari lagi lagi. Ih kok tiba-tiba ada oi? Killing hmm, tiba-tiba ada ya? Tadi nggak ada loh sumpah. Ah eh. aneh cok aneh bin ajaib cok. Mayun, sebelah skill Gak koin ya eh? ada Eh, karet juga Di atas ada orang nih Bantai Ayo kita bantai Eh Sumpah, cuak ada suara katana Cok, eh, kemana, kemana, kemana Gabur, gabur, gabur Eh, oh. ah, hampir. Eh. <tuh> Kakiku. <tuh> ah, oh, anjir buatnya GG anjir. Eh. Ya. Ah, <tuh> mati oh, mampus anjir. Goblok kayak ini si Tarno cok.